jika pergerakan USD Swiss franc bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,93085-0,92924 sampai maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,93766 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,929